Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya di channel Alam dan Makhluk Oke, sebagaimana biasanya kita akan membahas tentang Alam dan Makhluk disini kita akan membahas tentang manusia tentang manusia yang laknat Allah subhanahu wa ta'ala Syekh Nawawi Al-Bantani telah mencubahkan beberapa orang terlaknat dalam karyanya tersebut ulama Asal Banteng ini setidaknya mengungkapkan 6 orang terlaknat dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah r.a dan diriwayatkan pula oleh Al-Hakim dari Ali bin Abi Thalib. dalam hadis tersebut Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Aku dan Allah dan para Nabi adalah enam golongan manusia manusia yang seperti apa? yang pertama adalah orang yang menambah ayat dalam kitab Allah Orang-orang yang menambah ayat-ayat kitab Itu adalah orang-orang yang dilunat oleh Allah SWT Atau orang-orang yang menukar Atau tidak sesuai lagi dengan Yang difirmankan oleh Allah SWT Maksudnya, menurut Syekh Nawawi Orang tersebut menambah sesuatu yang bukan bagian dari kitab Atau menakwilkan Atau menafsirkan ayat dalam kitab Allah dengan pendapat yang tidak sesuai atau tidak pantas jadi orang-orang menakwilkan, menafsirkan tidak sesuai dengan isinya atau menyimpang. itu adalah orang, -orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Taala. Yang kedua adalah orang yang menistakan pendapat Allah, yaitu dengan menetangkan ketetapan sesuatu pada waktu-waktu tertentu menurut Syekh nawawi orang tersebut. Dengan segala kondisi-kondisi, sesudah dengan waktu tertentu dan sebab tertentu pula lalu menganggapnya sebagai sebuah ketitapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, penguasa sombong yang mena yang dengan kekuasaannya, dia memuliakan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang-orang seperti pemimpin-pemimpin yang membela keburukan itu adalah orang-orang yang dilanggar oleh Allah Swt karena dia sudah menimpang dari al-quran dan hal-hal yang keempat adalah orang yang menghalalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Swt Nawawi, orang tersebut mengerjakan sesuatu yang dilarang di tanah Haram, jadi orang-orang yang menghalalkan, menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu disindah Orang-orang yang dilantik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kelima adalah orang dari keturunan atau keluarga Nabi. Yang mengalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Seperti maksiat dan kezaliman Jadi orang-orang Seperti dari keluarga Nabi mengatakan bahwa Sebenarnya itu adalah kezaliman Atau ketidakbenaran Mereka katakan itu adalah sebuah kebenaran Itu adalah Orang yang dilaknat oleh Allah SWT Karena dia sudah Menyimpang dari Al-Quran dan Al-Hadis Keenam Orang yang meninggalkan sunnah rasulullah saw menilai sihnya orang tersebut menolak atau mengingkari sunnah secara halus Dari orang yang mengingkari sunnah rasulullah itu adalah orang-orang yang oleh oleh Allah kalau kita tidak hidup bersunnah rasulullah maka kita sama seperti tidak ada bedanya seperti perilaku binatang kalau tidak ada sunnah rasulullah ya kalau kita menghidupkan sunnah Rasulullah Pastilah kita seperti manusia Seperti manusia yang sempurna Itulah Khalifah yang diturunkan kepada dunia Manusia yang sempurna Kalau kita tidak bisa Menghidupkan sunnah Rasulullah Itulah Kita sebagai manusia Tidak ada bedanya Seperti binatang Seperti perilaku binatang Maksudnya ya dalam akhir hadis tersebut Rasulullah wasallam bersabda Ada hadis terakhir ya Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat Dengan pandangan kasih sayang Jadi Allah tidak melihat lagi Kepada orang-orang yang Orang-orang yang menggengkari Atau orang-orang yang dilakukan oleh Allah s.w.t Seperti Enam golongan yang tadi Apakah ada di dunia ini Allah Kita tidak tahu Tapi pastinya pasti ada Tapi kita koreksi di diri kita sendiri Kalau ada di dalam diri kita Kita perbaiki Kita ubah Kita sebagai manusia Pasti Allah Nampuni kita dari kesalahan Menyesali kesalahan Itu adalah hal yang Sangat penting dalam Bertobat atau meminta ampun kepada Allah SWT Karena kita sudah merasa salah Dan disitulah kita akan diampuni oleh Subhanahu Allah SWT Subhanahu Kalau kita tidak ada merasa salah tidak, kepada apa yang kita lakukan Pastilah kita, taubat kita tidak akan bisa diterima Karena kita tidak merasa salah dengan hal yang kita lakukan Jadi bahkan Allah tidak akan memandang ya dan kasih sayang lagi para orang-orang seperti enam golongan yang dilakukan oleh Allah SWT sekianlah penjelasan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh